Bila asmara ku telah tiba Renggut nafas di jiwa Itu dia yang datang hadirkan cinta Menyebar ke dalam rasa Berpatka aku mengatakannya, perasaan yang ku punya untuk dia mestinya aku ungkapkan saja. Tuk dapat jawaban darinya, berpatka aku memang. Menjadikan bintang di surga Memberikan warna yang bisa menjadikan indah Aku tak mampu mengatakan Aku tak mampu untuk mengungkapkan Hingga sampai saat ini perasaan telah tertinggal Dapatkah dia merasakan Satu nafas yang tersimpan Itu bukan cinta Sekedar cinta biasa Sesaat dan terus hilang Dapatkah aku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 Menjadikan bintang-bintang di surga Memberikan warna yang bisa Dan teruslah bisa Menjadikan indah oh.